Halo guys, assalamualaikum guys, uh, kali ini aku mau ngebang seperti biasa nasi padang, masya Allah nasi padang ini kita makan di sini ya, waktu sini aja deh ini nasi padang aku tadi sama ayam, sama tahu sih tadi pesennya tapi gak tahu deh, kalau apa, ini jahat apa namanya, oh iya bener, bener, takut salah tadinya aku kira uh, bukan ayam ya, ternyata beneran ayam, masa tuh biar gak tumpah kita tekan gini. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah Masya Allah Aku udah cuci tangan ya teman-teman Ini aku udah cuci tangan Ini aku ada Ada tahu, tahunya gede banget ya tahunnya gede banget Jadi tahunya enak banget, empuk banget Terus sama ini Ayam Apa namanya Ayam goreng cabai hijau Ini paling enak banget ini Kita gunung dulu takut. Oh ini ada nangkanya Tuh kami ada nasi biasa ya dan ada sambel merahnya mantap mantap banget dan ini nasinya nih ayamnya si padang Sambal merahnya mantap ya teman-teman Dan mulai kita makan teman-teman. Kita mulai makan. Aku udah cuci tangannya. Masya Allah, bulu bulung dulu tangannya. Soalnya takut kena bumbunya, kan? Nanti bajunya kotor. Oh sebelum ini ar -ar aku udah tahu udah kotor ya. Bapak ya, minum dulu ya, guys semuanya menyem. Karena biar lancar. Misalnya. Masya Allah, alhamdulillah. Oke, mari teman-teman kita mulai. Pertama-tama ini dulu apa namanya suwiran tahu dulu. Semuanya rem. Ini uh, apa namanya? Uh, nasi padangnya nasi padang Seperti biasa nganak anakku <laughs> Udah lama dia nggak bikin Video mukbang nasi padang Nasi padang ini kesukaan aku banget Bismillahirrahmanirrahim hmm. Hmm. Hmm. Banget. Ambil marahnya. Pakai nasi kita coba sambil balas sama nasinya hmm. ini udah langkanya langkanya ini ya Masya Allah, tapi ini empuk Kalau juga kita campur pakai nasi ya. Hmm. Hmm. Tauhnya besar banget ya, tauhnya besar banget masya Allah. ini enak banget. soalnya tuh lembut banget, enak banget, masyaAllah, kita makan nasi nya, lihatnya. ulangnya, tetap pinggir ya, daun singkong, pokoknya kalau makan nasi padang itu udah paling nikmat. Asy padangnya udah enak tambah tapi enak banget kalau makan nasi padang itu nggak bisa so cantik ya guys ya soalnya kalau pakai sendok itu kayak kurang kayak kurang ini banget kayak kurang apa ya kayak kayak ada yang kurang gitu guys maka nah makan nasi padang tuh harus pakai tangan jadi nggak bisa so cantik ya. hmm pulang pulang hmm. Aku juga punya ikan kecil. Tapi lupa ngambil. Cinta? Yang ayam? Ya. Boleh minta ikan kecil itu enggak yang di toples? Tolong ya, Yang. Kita minta tolong dia sama yang aku. biar ada klip-klipnya cripnya ini ya, aku, aku buka dulu. sekarang aku udah kotak Ayo nah sekarang bukain. kita ini apa namanya, apa namanya, ikan kecil-kecil gitu, dikrispiin, dipakai sedikit tepung, kayak gini. biar ada crispy-cripnya. -crispy tutup ya Ini kita coba Hmm Abad gurih Gurih dan harum banget dari ikannya Kita campur pakai ini Ikan krispinya Daun singkong Sama nasinya kita kue Hmm Enak banget ikannya. yang lagi ya, banyak. Sama ayamnya sekarang. Sekarang sama ada ini sama uh, apa sayunangkanya. Kita jadikan satu. Hmm. gak ya boleh kegigit lidahku tuh mati rasa hmm. masya allah aku tuh dari kemarin ya kayak lidah tuh kayak sering kegigit itu aku nggak tahu kenapa Tahu mm. Tahu <tuh> Ayamnya. Masa Allah banget Ayamnya gede banget ya sobat, nak banget, hmm. begitu suara-suara-suara ya. Hmm. untuk taunya tinggal sedikit mari kita habiskan hmm. ya ini lembut banget lembut, gurih, enak banget saya steak ikannya, putih banget, lupa bawa tisu aduh saking segernya sampai ya ingusan banyak baik banget ya dikasih tisu padahal aku gak minta Masya Allah hmm Bisa Oh, sampai habis, guys, Kalau enggak habis, saya mau banjir. habis benar-benar habis. Nah, daging uh, daging paling anak itu adalah ke, uh, apa daging yang nempel dengan tulangnya. Menurut aku ya, Guys. bersih ayamnya itu apa bersih banget tuh nggak ada kan misalnya ada yang yang kalau di tulang-tulangnya saya ada suka yang kaya hati itu apa ya ojek yang beri perhatian dan ini nggak ada bersih banget, masya allah. Hmm. Insyaallah penyam udah habis juga kita taruh tutup Dan udah habis kita masukin ke plastiknya Terus nanti kita buang. Aku belum cuci tangan, masyaAllah.